Halo guys, berjumpa lagi ya dengan channel YouTube saya YT Chris Manto. Nah, kali ini saya mau berbagi video cara membuat senapang ikan, guys. Oke. Okay. Sebelum mulai ke tutorial atau cara membuat senapang ikan, mendingan kita klik dulu subscribe, like, komen dan share di bawah video ini ya, guys. Untuk mensupport terus channel YouTube saya, nah, jika sudah, klik subscribe, like, komen, dan sharenya Video ini, yuk, mendingan kita langsung saja ke videonya. Cekidot, nah, senapan saya menggunakan reel atau roll untuk penggulung senarnya, guys. Sudah ada dengan busur yang sangat tajam nah dengan karetnya penarik biar dia menembak biar jauh guys dengan sangat kencang target kita adalah kotak minuman boleh atau fish itu ya guys untuk kita tembakan kita coba guys Nah, sebelum mulai kita buka dulu Pembuka reel atau roll Nah pancingnya guys Nah kemudian kita tarik patuknya Dan kita tembak Nah Lancap guys Kita coba guys Cek Tembus atau enggaknya guys Nah guys Tembus guys mantap guys double kenanya guys karena 3 boleh isa dijamin ngecep ini guys nah. nah ini telah saya lepas dari aqua tadi guys atau minuman cengkir tadi nah seperti ini kemudian kita jika sudah kena ikannya kemudian kita gulung seperti ini guys contohnya guys nah guys jadi akan terikut busur ini dan ikan tersebut akan letali dijamin dapat guys cara bikinnya sangat mudah sediakan satu buah kayu berbentuk senapang kemudian kita lubang dari bagian bawah ini nah kita sedia juga platuk untuk menariknya seperti ini reel dan juga karet nah ini saya menggunakan besi berlubang sesuai dengan ukuran busurnya lebar atau kecilnya busurnya kita menggunakan stainless ini guys anti karat aman digunakan guys jika nggak bisa bikin busurnya nah di online juga banyak di shopee nah jika mau membuat tembak ikan seperti ini juga sangat mudah guys sedia satu kayu atau papan berukuran panjangnya 80 cm dan bambu atau kayu berbentuk bulat berukuran 70 cm repip satu buah dan karat gelang sesuai keinginan kalian satu reel dan juga besi ini kita dapat dari obeng ini guys, ini kita lancip sesuai keinginan kalian bisa diambil juga dari jari-jari sepeda pelek sepeda guys nah ini saya menggunakan papan berukuran sama guys Kemudian kita ikat seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kemudian kita tarik pipnya lewat sini dan jepit kayunya di sini. Kemudian kita tembak seperti ini, guys. Nah, dia akan terlepas seperti senapan yang tadi, ya guys. Nah, jadi cukup sekianlah cara tutorial membuat senapan ikan, guys. Dijamin berhasil, guys. Mantap!